updated. Let's make a plan for the work. Halo guys, berjumpa lagi bersama gua si Potter Indra Kita membahas untuk Last Fortress Untuk Last Fortress kali ini, gua masuki ke tahap Dimana Last Fortress kedua ya Ataupun bisa dikatakan server baru dan server yang lama karena udah kejual dari server 13 dan juga server 220 ternyata gua membuat akun lagi guys sudah bermain 5 harian dan gua membuat story walaupun nggak gua upload di bagian channelnya Potterindra ini ya di bagian sini untuk servernya ada 491 kalau kita lihat lagi ini kita coba untuk cek di bagian zonanya gimana ya harus keluar aja ya, kayaknya Oke okay. kita keluar dulu lalu kita zoom out dan nah, di bagian zoom out ini peninjauan dunia ini gua ada di bagian 491 lalu ada 492 194 yang paling terbaru untuk season 0 dimulai dari 447 ya Wow jauh banget Lalu untuk season kelima Udah sampai ke server 211 nih Ini yaitu adalah hashtag Pemegang si Eden Kali ini Nah ini pemegang Eden Itu namanya seperti itu Bukan zona wilayah nama mereka guys Jadi pemimpin dari yang ada Penguasa di setiap server Dan di bagian sini Untuk aliansinya Gue lihat liatin nih Kelola lalu ke daftar aliansi Nah, di bagian sini gua ada di bagian quit ini grup dari Spanyol udah mencapai 60 juta lalu um, di bagian sini anggotanya udah full komplit semua bahkan udah mencapai 30an juta mereka masing-masing mungkin kayaknya kalau nggak salah itu pada aktif di sini gua mau memasuki NMP tapi ya itu udah udah penuh belum dibales sama si Poison Queen ataupun sang ratu mereka untuk gua bisa masuk ke bagian guild mereka ya jadi kita lihat tuh kedepannya prospeknya gimana nih lalu yang kedua yaitu adalah setiap akun baru ternyata lebih lebih mudah daripada yang dulu-dulu ya pertama kita bisa dapetin dari ekspedisi kiamat <tuh> ekspedisi kiamat ini kita mempunyai lima hari waktu ataupun total tujuh hari tapi selama lima hari ini kalian bisa untuk menyelesaikan dan dah dapat si karakter Wulowicz Wulowicz ini adalah seorang pemimpin dan dia kita masukkan ke bagian pusat kontrol nah ini di bagian pusat kontrol lalu klik ke bagian buat kerja dia memakai Woolowitz untuk menambahkan satu persen kecepatan konstruksi untuk setiap 32 poin int kita, dan juga setiap kita ngambil riset ini lebih dominan cepat. Juga. Apalagi setiap kalau kita mempunyai level ya kurang lebihnya mau level 7, 8, 9, dan sebagainya, nanti kita bakalan dapetin tambahan lagi, ya jadi tambahan kayak Hero trial untuk uji coba uji coba kalau kalian minat seumpama kelak mau beli gitu seperti halnya di sini kita bisa lihat untuk Hero lalu ke bagian potret ke bagian Fajar Hero konstruksi ada Laura lalu person ada lagi di bagian sini Beckus, Bezli Lori Pamela ini pada Bezli Lori sama Pamela ini adalah Hero buat prajurit kita entah itu pembela ranger maupun shotgun ya lalu untuk bagiannya laura chain laura ini kita bisa menambahkan sebuah konstruksi ataupun um, tambangan cara gratis kita masuk ke bagian mining jadi tidak bisa untuk kita mulai perang melainkan cuma kita bisa untuk ambil kayak plot-plot yang ada ya plot seperti basu eh basu batu atau besi, nah ini nanti namanya adalah van cargo, ekspedisi aja udah otomatis dia nggak membutuhkan yaitu adalah penambahan hero, jadi udah langsung bawaan dari van cargonya ataupun bawaan dari laura sent kita lalu untuk person sendiri, ini juga keenakannya adalah hasil dari konstruksi seumpama kita masuk lagi ke bagian rumah kita mau upgrade kali ini yaitu adalah pusat pelatihan karena kenapa kita lihat untuk mulai pelatihan untuk menaikkan ke level keempat, kita membutuhkan upgrade ke level 10 dan juga kalian udah membuka fortress kalian pusat kontrolnya menjadi level 10 juga Great aja, kita membutuhkan banyak banget untuk besi. Jadi fokus saja untuk menambang ataupun mencari resort itu dalam bentuk besi aja ya, agar yang membuat prajurit lebih mudah, membuat lain-lainnya cukup lebih mudah. Di bagian sini kalian bisa untuk klik percepatan. Nah ini nanti akan ada penambahan kan, pertama kayak gini ini kenapa nggak bisa bang? karena person sendiri udah selesai hero trial gua tapi kalau kalian beli nanti kalian bisa untuk upgrade dan masukin semua hero konstruksinya ini akan menjadi bergabung untuk pembelian di bagian Fajar Aliansi Hero ini hero konstruksi seperti ini tanpa nggak ada di posisi market nah di bagian market ini seumpama nggak ada dan harganya juga dominan mahal pembelian seperti ini maka kalian cuma bisa beli langsung aja ke hero agar kena potongan biaya lebih sedikit ya kalau nggak dapat sebuah diskon dari uh, trail aliansi ataupun persenjataan di bagian sini kalian klik aja untuk mau rare eh, person lalu klik perolehan permanen ini Nah, nanti akan muncul untuk harga setiap hero-nya. Itu 309 lalu di bagian sini juga ada yang ribu Selebihnya satu hero kayak gitu sih. Nanti kalian akan mendapatkan 90 eh 900% hasil Amen. lalu chest-chest yang ada ya. Chest level 4 nih penambahannya HP, koin kenangan, lalu ada 1000 poin VIP ada juga untuk medali um, atau fragment mereka seba, sebanyak 15 dan satu hero yang elite ataupun berwarna ungu epic ada lagi juga di bagian sini itu gua lagi kondisi upgradein ke VIP eh, bukan VIP melainkan ke fortress gue ya jadi untuk diamond misalkan untuk awal-awal simpan aja nih gua juga belum upgrade Ataupun top up Rp16.000 untuk top up yang pertama kali itu Untuk mengganti Wallpaper kita Dan juga kita akan mendapatkan Yaitu adalah Siapa namanya gue lupa Di Avenger Queen Ya namanya Queen Ini belinya Rp16.000 aja nanti warnanya Dapat yang ungu Tapi Queen sendiri memang bagus ya Buat penambahan koin kenangan Ataupun buff, -buff lainnya ya kita bisa lihat ya bahwa coin sendiri itu walaupun dia dibuat limit cuma bisa top up tapi <usuk> di bagian sini yaitu ada ultimate nya rampas habis <usuk> ataupun buff koin <usuk> kenangan saat membunuh zombie maka kalian akan menambah 15% hingga ke 30% koin kenangan kalian ya kalau dapetin zombie mutan level 5 nih kan dapetnya 1000 koin kenangan kan aja 30% Nah kalian akan menjadi nambah 1300 gitu. kalau kalian menggunakan si Queen sendiri cuma beli satu nanti buat kalau ada zombie-zombie atau apa gitu kalian menggunakan si Queen aja nambah nambahin doang pakai situ. tapi ya kayaknya belum kebuka sih apa belum kebuka karena kalau Hero elit itu ultimate nya nggak bakalan kebuka dia harusnya warnanya legendary ataupun dia warna kuning dulu ya jadi ungu-ungu jadi kuning nah itu baru kebuka semuanya seperti halnya kinogawa nih yang gratisan nah ini kan dia belum kebuka nih kita harus ngabread lagi butuh yang bagian sini ke bagian master jadi kalau udah kondisi warna kuning kita mau upgrade lagi nih jadi dua kali top up untuk Queen habis itu kalian bisa untuk beli kalau top up Queen sendiri rekomendasi di mana, yaitu adalah di bagian VIP nya jadi masuk ke bagian VIP satu nanti bagian exclusive spesial kayak gini kalian bisa untuk beli ya Rp16.000 Rp18.000 kayak gitu ini juga permanen maksudnya permainannya yaitu adalah saat kalian udah menaikkan sebuah VIP kalian dan membeli satu buah peti ini ini bakalan udah kebuka dan seperti hadiah peti eksklusif VIP 1 dan sebagainya cuman sekali klik buy kan dan everyday ya barinya kalian cuma bisa untuk claim ya untuk daily aja tapi kalau exclusive spesial cuman sekali jadi saat udah ngelewatin VIP 1 kalian beli yang 16000 klik beli kalian dapat ini ya udah itu permanen jadi tahapan yang bagian eksklusif spesial ini udah kalian beli selebihnya enggak kalian beli lagi jadi enggak seperti kalian membeli di bagian sini ya market yang ada untuk dailynya paket super lalu bagian stasiun supply ataupun yang lainnya kalaupun premium kiamat yaitu harganya 289.000 yang langganan ataupun yang biasa Rp. 309.000 ini kan seperti di Mobile Legends itu yaitu adalah Starlight nggak terlalu gue rekomendasikan jadi gue rekomendasikan kalau kalian mau kematian ini usahakan di bagian sini nah untuk peti premium ini kalian banyakin terlebih dahulu Dan tingkatin level kalian Seperti akun gue yang server 220 itu Kalau kalian udah punya peti hingga 1000 Kalian beli itu Yang premium satu bulan Macedet Udah kalian klaim semuanya Dan kalian dapetin semua petinya sekaligus Dan warnanya juga ungu oh ya untuk backgroundnya Pasti hasilnya bagus-bagus juga sih, aku yakin. Meningkatkan sebuah CP-nya lebih dominan, gede banget. Jadi nggak perlu untuk setiap bulan nih kalian beli Starlight kayak gitu. Um, bukan Starlight namanya, tapi namanya di sini yaitu adalah Premium Kiamat. Jadi nggak perlu kalian beli setiap bulan. Kumpulin aja dulu, karena yang paling sisi positif, terbaik yaitu adalah untuk membuka sebuah peti yang ada ini aja. Lalu ada untuk seperti event Janji Kelly. Nanti kalau kalian buat akun baru ya di bagian akun baru ini ada untuk kompetisi waktu. Nah, kompetisi waktu ini saat kalian upgrade nanti kalian akan mendapatkan notifikasi. Dan notifikasi itu akan berjalan ya beberapa jam kemudian ataupun beberapa menit. Satu hingga dua jam setelah itu bakalan selesai dan reward hadiah-hadiahnya seperti ini. Jadi, usahakan level ya juara nomor satu, dua, ataupun tiga lah. Kalau memang cukup, jadi nanti mulai untuk percepatan-percepatan saat kompetisi waktu saja. Hemat-hemat untuk mulai ke situ. Lalu ada untuk kiamat, kuis, survival. Dimulai ini biasanya pagi hari dan juga dini hari ya. Jadi jam satu pagi ada lagi jam 6 sore, iya enam sore, 6 pagi. Lalu jam berapa ya? Jam 12 atau jam 3 gitu sore. Ada harta samurai Fujiwara. Wah, wow. ini harta Fajar. Eh, siapa ini? Harta samurai Fujiwara, harta Fajar Fujiwara. Ini bagiannya, ini kita cuma enam hari. Tujuh hari lah, tujuh hari, tujuh hari akumulasi. Maka kalian akan mendapatkan in Ogawa plus kota ekspedisi lanjutan seperti halnya ini ya. Dan nanti update kita mendapatkan hari ketiga, hari kelima, dan juga hari ketujuh. Dapatkan tiga ini hasilnya udah bagus banget, dan di bagian sini gua mempunyai. Gacha Kinonggawa gua Ada tiga nih totalnya Tapi gak gua asken Kita lihat ya Bagian sini untuk askennya Nah untuk asken ini Sebetulnya bisa Tapi tidak gua rekomendasikan juga Karena apa, apa Hero hero elite Seperti ini Itu sangat susah ya Untuk kita cari jadi hemat aja kalau kayak gini kan kita random nih. Bebas mau diinputkan apa aja juga boleh kan. Jadi kalian ganti aja cari yang kayaknya putra alam liarnya seperti ini. Hardean ataupun Irma. Irma ini bagus sih sebetulnya karena dia seorang tanker yang ada di bagian putra alam liar. Kalau kaya ini limited dari season ke-0. Jadi maksimalin kalau lagi punya akun baru Musuh jadi teman ini Dia eventnya akan berlangsung Berlanjut juga Setiap dua minggu sekali Atau satu minggu sekali ya Nanti kita akan dapatin kayak gini Fragmentnya Jadi ini kalian hemat-hemat Dan nanti kalian bisa tuh Dapetin si kaya ini Pemburu zombie ini cocok banget Buat ya kita hunting zombie-zombie setiap 1, 2, atau sampai 10 ya dan sisa penukarannya cuma satu aja setiap event ini berlanjut batas maksimal gua cek-cekin sebetulnya kalau kalian punya kaya, ini bisa mencapai titik dimana levelnya emas jadi emas tapi tidak emas yang berpangkat ya emas saja sih kalau gua sampai ke master atau yang warna merah terakhir gua save itu ini dapatnya juga buru zombie guys jadi kalian keluar dulu lalu kayak zombie level ya berapaan lah random aja nanti kalian rate aja seperti ini battle dan yap kalian akan mendapatkan sebuah hadiahnya karena di sini kita bisa lihat nah ini peluang drop item trompet clan ini nggak bakalan um, limit nggak bakalan setiap kalian kill zombie akan dapat trompet clan itu, jadi ya random aja. sembari itu kan kita juga menyelesaikan sebuah misi yang ada ataupun misi harian kita, jadi kalau udah bunuh 10 zombie ya udah misinya gua udahin, selebihnya gua war terus guys biarpun ya pun baru itu emang asiknya kayak, kayak gitu ya buang-buang war aja nih udah ngekill 2000 person ataupun orang walaupun dikit banget sih untuk orangnya ya karena masih stay di bagian sini ataupun stay base ya nunggu kurang lebih tiga jam lagi kita akan mengambil sebuah kota yang ada dan di sini juga baru berkailin satu persatu yang benar-benar gak aktif dikik sama sang ketua dari Spanyol gua oke okay. karena udah 17 menit lah kita buat guida dari akun yang terbaru dan memasuki tahap last fortress yang kedua setelah gua tanya-tanya jawab sama teman temen rekan-rekan subscriber dan para komentar bahkan sultan-sultan yang udah mampir ke sini jadi gua oke okay. Kita akan buat lagi. Sembari itu, gue bakalan buatin untuk game-game lainnya ya. Buat ya ningkatin channel ini juga. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time. Bye bye. you my whole life